Harimau Siberia dikenal sebagai harimau terbesar yang ada di dunia. Hewan ini memiliki panjang 3,3 meter. Selain itu, berat harimau Siberia jantan dapat mencapai 320 kg. Menariknya, ternyata berat yang dimiliki oleh sang betina jauh lebih ringan, yaitu 180 kg. Bahkan terdapat laporan lain yang menyatakan ada harimau Siberia yang memiliki panjang 4 meter. Harimau tersebut diketahui terlihat di pegunungan Sikhote-Alimgori, Rusia. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Penduduk suatu desa di Cina bagian ujung timur laut ketakutan setelah seekor harimau Siberia menerkam warga dan menyerang sebuah mobil dekat perbatasan dengan Rusia. Saat ini harimau Siberia sudah ditangkap dan akan menjalani observasi dan karantina selama 45 hari. Kucing raksasa ini terbilang langka dan diperkirakan jumlahnya kurang dari 500 ekor. Disebut jarang sekali ditemukan masuk ke permukiman warga. Harimau jantan berusia remaja pertama kali terlihat pada 23 April 2021 lalu berkeliaran dekat desa Linhu di Provinsi Heilongjiang. Salah satu warga berada di lokasi kejadian saat kucing raksasa itu sedang mengarah ke dua penduduk desa yang sedang bekerja di ladang. Bagian luar mobil mengalami goresan besar dan bagian jendela penumpang belakang pecah. Tak satupun dari dua penumpang di dalam mobil yang terluka. Harimau Siberia butuh mangsa besar untuk bertahan hidup. Buruan mereka biasanya berupa hewan berkuku seperti rusa, biarpun tak menutup kemungkinan berburu hewan lebih kecil juga seperti luak saat musim panas. Meskipun terbilang jarang, ada beberapa kasus di mana Harimau Siberia memangsa beruang coklat dewasa dan beruang hitam Himalaya. Dengan jumlah kurang dari 50 ekor di alam liar, Harimau Siberia berada di ambang kepunahan pada tahun 1940-an. Rusia menjadi negara pertama yang melarang perburuan Harimau dan melakukan perlindungan penuh terhadap subspesies ini. Tak hanya Harimau Siberia, perburuan terhadap hewan mangsa mereka seperti babi hutan dan rusa pun ikut dibatasi. Harimau ini juga memiliki bulu tebal yang membuat tubuhnya tetap hangat. Selain itu harimau Siberia juga memiliki lapisan lemak yang tebal sehingga dapat mengecilkan kemungkinan kehilangan panas dalam intensitas tinggi. Hal tersebut yang membuat hewan ini mampu bertahan di cuaca dingin ekstrim. Selain itu harimau ini selalu berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Hal ini juga mempengaruhi kehangatan tubuhnya saat bergerak. Harimau Siberia diketahui sebagai satu-satunya subspesies yang mampu bertahan di musim salju. Salah satu yang membedakan harimau Siberia dengan harimau lainnya, ialah garis-garisnya. Tak ada subspesies harimau lainnya yang memiliki pola garis serupa dengan harimau Siberia. Menariknya, garis-garis atau belang pada bulu harimau Siberia tidak ada yang sama antara satu dengan lainnya.